Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Lesti Lovers, Bill Lovers, serta Leslar love Lovers dimanapun Anda berada. Selamat pagi, selamat datang dan bergabung kembali di channel YouTube kesayangan kalian, Diva TV, yang akan terus mengabarkan informasi terbaru, kabar baik, kabar bahagia, dan vitamin-vitamin yang semakin membuat kita happy pastinya, langsung dari Bunda Lesti dan Papa Rizky Bilar.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 Baiklah para sahabat, selalu dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini. Momen akan menyuguhkan, para sahabat, ya. Di kabar pagi hari ini, momen-momen romantis di hari kelima, liburannya Bunda Lesti Papa Bilar, di Swiss. Kita simak persahabat di unggang pertama. Momen terkecil, persahabat ya. Saat Bunda Lesti memegang tangan Papa Bilar, ini melelehkan terlihat sangat cute dan sangat romantis sekali, Masya Allah. Ini hal yang sangat kecil banget, persahabat. tapi membuat happy warga Konoha semuanya, Masya Allah. Pokoknya bahagia selalu untuk Leslar. Mudah-mudahan rumah tangganya langgeng dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Di sini juga bersahabat ada kalimat komentar yang diberikan dari sahabat Leslar. Salah satunya dari Suwi60 mengatakan, Tiada kata yang terucap, the best. Wow, luar biasa idol kesayangan kita. Warga Konoha saja tidak ada kata-kata lagi yang terucap. Hanya mengucapkan kalimat the best saja untuk Leslar. Masya Allah, mudah-mudahan ya Leslar selalu menginspirasi untuk banyak orang Kemudian persahabat kemarin banyak sekali yang DM ke akun Instagramnya Bunda Lesti Kejora. Disangkanya persahabat ya, Instagram Bunda Lesti Kejora dipegang oleh admin yang asli. Ternyata Instagram Bunda Lesti Kejora itu dipegang oleh Papa Bilar. Di sini ada sebuah kalimat DM dari warga Konoha. Kalimatnya kayak gini, Min, kalau nggak ada bunga pakai rumput juga nggak apa-apa. Tuh persahabat ya Leslar. Ini disuruh foto romantis seperti yang berada di postingan ini. Hingga Papa Bilar ini masukkan sebuah kalimat, Sialan, dikira gue admin Lesti kali ya. Man, min, man, min, mana man request konsep foto lagi. <laughs> ini sih cute banget ya. Aduh, Papa Bilar emang kelakuannya membuat kita semakin happy. Masya Allah, seru banget ya warga Konoha ini yang membuat kita semakin betah Masya Allah kegesrekan, kekiutan keromantisan pokoknya di sini ada semuanya luar biasa kita simak persahabani di unggahan Wida Lesti ini yang sangat luar biasa membuat semakin kita bahagia postingan foto Lesti dan Rizky Villa ini mereka sangat lucu dan sangat menggemaskan Wow luar biasa banget ya idola kesayangan kita. Inilah yang dinamakan persahabat ya, Leslar adalah pasangan terdebes Apa adanya mereka, tentunya selalu bikin bahagia. Di sini juga, persahabat, ada kalimat yang tentunya diposting oleh Bunda Lesti Kejora Jangan diselit puncak Cisarua katanya tuh, wow, disamain dengan puncak Bogor ya. <laughs> Di sini juga ada sebuah kalimat komentar dari Papa Bilar, asik. Mimin diboncengin amaliti kejorak, hihihi, itu dia sendiri yang aku mimin ya. Hingga <laughs> banyak sekali persahabatan komentar yang diberikan. Ada tanggapan dari Aa Beni yang ikut menanggapi Benny Muliana Sofian itu berkomentar kayak dagoh atas sih ya katanya tuh. <laughs> Ini singkat banget. Ada juga persahabatan komentar dari Pak Ferry. Udah di puncak pas aja katanya tuh. Wow, luar biasa spesial nih untuk keluarga Konoha banyak sekali momen-momen romantis yang disuguhkan oleh Papa Bilar, Bunda Lesti Kejora Untuk kita semuanya, sungguh luar biasa banget ya Kita selalu happy setiap hari disuguhkan vitamin-vitamin bahagia Yang langsung disuguhkan lewat postingan Bunda Lesti Kejora dan Rizky Bilar Kemudian persahabat disimak juga Ini momen yang sangat lucu dan sangat menggemaskan sekali Kak Fraulilaja persahabat mengatakan bencana-bencana sendiri ngakak-ngakak -ngak sendiri, guling-guling ya guling-guling sendiri, ketawa-ngakak di kereta dan aku nggak tahu mereka ngetawainnya apa. <laughs> Memang inilah persahabat ya spontanitas dari Leslar. Apapun dibikin lucu, apapun dibikin happy, masya Allah bahagia selalu ya kalian. Lasti bilar, ini sih tentunya bahagia yang membuat kita semakin semangat untuk mensupport idola kesayangan. Momen ini pun di repost kembali oleh akun kayak Naningsi ada kalimat caption juga yang dituliskan, meleot meleleh mengakak sih, yang kuat ya mbaknya tuh, meleot meleleh mengakak katanya, yang kuat ya, yang deket. Lesler pastinya kalian baper melihat kekiutan kromatisan, kegesrekannya Lesti dan bilar hingga banyak sekali juga nih dibanjiri komentar ada tanggapan dari Vida Ayu 3011 mengatakan Mbaknya korban kebucinan mereka kesekian juta orang tapi mbaknya beruntung bisa lihat langsung depan mata Wow Masya Allah banget ya Mbaknya beruntung banget bisa secara langsung menyaksikan kebucinan Leslie dan Rizky Bilar secara langsung Berikutnya persahabat Ini juga ada momen romantis Tatapan mereka memang luar biasa banget persahabat ya Tidak pernah berubah Apalagi tatapan Papa Billar Yang begitu konsisten menatap istri tercintanya Luar biasa Momen ini diunggah kembali oleh puisi Leslar Kita simak juga persahabat di kalimat caption yang dituliskan Ah, jadi ingat zaman OMS, tatapan papa B ke bunda lesti nggak pernah berubah tuh ya. Ini nggak pernah berubah, tatapan yang sangat luar biasa, penuh kasih sayang kepada sang istri tercinta. Kemudian persahabat disimak kembali. Ini momen yang sangat luar biasa. Momen yang paling ditunggu juga bunda lesti suapin papa bilar. Di dalam kereta persahabat mereka menyuguhkan Kebucinan dan keromantisan Wow, disuapin oleh istri tercinta Baru ya Papa Bilar Masya Allah Yang videoin pastinya baper sekali ya Ini langsung di depan mata Keromantisan, kebucinan disuguhkan Oleh Lesti dan Rizky Bilar Masya Allah, luar biasa banget ya Pokoknya kita selalu bahagia ya. Tahan tentunya mendoakan yang terbaik Untuk pasangan Lesti dan Rizky Bilar ini so sweet, dimanapun berada persahabat ya ski billar tampil romantis dan selalu menyuguhkan kecutan mereka Kemudian kita simak juga di unggahan Bang Ariel semalam Memposting foto terbarunya persahabat Pemandangan indah banget ya di belakang Bang Moril, luar biasa Ternyata persahabat Tim Leicester Entertainment semalam berada di Lembang, Kota Bandung Wow, BBL jalan-jalan terus di persahabat ya, tak mau kalah dengan pandanya, Masya Allah, mudah-mudahan keluarga besar ini selalu diberikan kesehatan. Kita masih menunggu cidukan terbaru dan pastinya vitamin-vitamin bahagia selanjutnya. Jangan kemana-mana persahabat tetap stay tuned dan pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat berikutnya.